Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Ilham Dalam rangka acara POP Selamberteras Kita, kita Sehingga kita bisa mendapatkan pelabungan yang baik Langsung nanti ada Sesi terakhir Sesi yang ditunggu-tunggu Yaitu ya. Untuk penciptaan Untuk penciptaan laku kami ada perwakilan yang mewakili profit perusahaan yaitu Bapak Asri usaha sehari-hari kita untuk masa depan yang kita dan juga salam saya ingin berkata dan semoga kita Yeah, that's it. dan sampai lah kepada kita semua sebagai leader yang semua yang ada di sini untuk pertama-tama terima kasih, terima kasih. Terima kasih. ya salah berterus ya baru awal ya dua sifat asam saat ini karena penyakit regeneratif sudah masuk ke dalam tubuh kita kita tidak berasa setahun 2 tahun oke ya begitu tahun baki, asam urat bahkan sampai stroke. nah itu, ya, karena, karena itu yang paling paling fatal berat itu jadi Alhamdulillah kita saat ini dipertemukan dengan satu produk laboras itu, di mana produk itu dari perusahaan mengklin bisa mengobati berbagai penyakit generatif tersebut, dan mulai asam urat, kolesterol, belum ada lagi cara penyebab di situ, itu yang sudah kita tahu, beribu-beribu dan lain-lainnya sudah sering capek, nah ini dengan laboras sudah banyak yang testimoni yang merasakan manfaat dan sudah banyak juga yang cukup bisa disumbangkan terutama diabetes, asam urat, apa, uh, apa kolesterol dan lain-lain. Dulu saya memang pernah menjalankan produk sejenis yang ini kandungannya hampir mirip tapi beda. Ini lebih banyak lagi kandungannya. Produk sejenis itu juga ampuh tapi perusahaan ini untuk krim perusahaan ini 3 kali lebih baik daripada produk yang jadis yang lalu pokoknya saya lihat bahasih, ya, buatnya ngetektif ada adanya mahal bisa kan sejualan si, kayak gini saya waktu bersatu melihat ini terus terang dari penampilannya tidak oke okay. botolnya juga tidak oke okay. maaf ya ini mungkin harus dibutuhkan perusahaan saya lebih dengan nilai harga yang Lalu, ya, tapi ternyata bukan disitu Dari isi yang kita butuhkan Dari isi, dari testimoni- testimoni yang ada Ternyata dahsyat Saya dalam waktu yang terlalu lama Ternyata tepat sekali Dari program itu langsung Dari testimoni- testimoni yang merasakan Lumayan tepat dulu Jadi merasakan orang-orang langsung Bisa dirasakan dengan dua bumi aja langsung terasa. Ya dan kenapa? karena memang sudah ada kita kita gitu. jadi pusat sudah mendapatkan penghargaan, pak, saya aja pak, estimonya aja <Sellung> kalau udah enggak usah coba malah PT Seratus Delapan Belas, Provinsi Jepang, dan atau Pertanian, Provinsi Jepang, Provinsi terpilih Provinsi produk Provinsi Jepang, Provinsi Jepang, Provinsi Jepang, dan sikap perusahaan juga. adalah Pembuatan terbaik Ini adalah Pembuatan terbaik Karena ada buktinya Bukan hanya segera kita Ini loh Bukti yang ini. Tapi kita ada bukti satu produk yang sangat istimewa. kita bisa konsulti dari mulai bayi itu sudah banyak testimoni ada testimoninya. jadi bayi yang dia kondisinya lemas sekali, kita bisa bangun, akhirnya si ibu coba dengan dicampur dengan air hangat. memang dosisnya lebih sedikit ya seperempat, dicampur. nah ternyata dalam beberapa hari si bayi itu punya tenaga luar Bangun gitu ya. itu yang tadi beliau itu nomor sekali. Jadi fasting mobil sangat sangat banyak. Ternyata itu tadi luar daerah di Jakarta mungkin belum banyak ke Jakarta. Tapi dari luar daerah alhamdulillah masih belum banyak. Dan diabetes, stroke uh, sakit sakit-sakit eh antaranya diabetes, hipertensi darah. Dan banyak penyakit katak mungkin ada dari kita ya Pak, ini sedikit juga salah Pak. Situ supaya kita bisa kita, sudah kita kalau nanti ke depan ini salah satu jawabannya Kita bisa uh, bawa yuk atau apa yang mungkin uh, Yang memang di resip bagus kita nah, Maksudnya, kalau setelah itu ada kisimun atau Tapi juga sendiri itu lebih kuat, meyakinkan okay, ya, ya. Kalau kita bisa penyakitnya tapi kalau misalnya udah sampai stroke agak parah obatkan bertahun-tahun selalu mungkin boleh sambil ya. memang jangan terlalu banyak juga memang komplikasi iya ya ada ada, ada. makan ini ini yang ini, ini ada dokter yang memberikan solusi bukan tidak lebih masalah ini masalah jadi ini di tahun 2019 saya. Iya. Jadi, selalu saya katakan rasakan. Seperti Nah, jadi yang memang terjadi memang cukup sempat sekali yeah. Cuma, diambil cerita, dia pakai tahu Ini bahan kimia, Omaq Makasih kan kembali lagi ke kronologis okay. kimia Betul. Nah, itu yeah. kan Memang yeah. saya yeah. yang jujur, saya orang-orang yang menganggap, Omaq Kalau bisa yeah. ada dokter, yeah. aslinya di sederhana dalam sekali, hitam, Karena kita bukan Semuanya masuk ke organ kubuh Di dalam tubuh manusia, dari organ nah, produk itu, pasal, apakah akan memperbaiki organ oleh, oleh Allah saya katakan, ini produk sold Ya, bah, soul, soul, nah, soul. Kira -kira ketika kita, harus, <laughs> kita <harus siapin. laughs> Ketika kita lakukan, hmm. Ketika sel itu yang diberikan kamu, dia membutuhkan ya. hmm. apa? apa salah satunya seperti itu. Dan, lalu Bapak sudah, sudah apa? Sudah prospek pantang ya sudah bertanggung-tanggungan oh, Saya tahun 2019 Ketika saya tak pernah bingung, saya stop Padahal, berganti pemasaran saya sekali saya disini Pelajar itu 100-100 Terima kasih Kalau mereka- mereka jualannya itu kada dingin, kan mereka banyak sekali yang sakit-sakit kesendirian, -sakit ada ya, sakit yang lain, jadi ya, itu lah ada ya. dari kesalahan ini. da um... terus di sini saya akan terus juga ya apa yang namanya membuat membuat konsep nasional dalam hal di kan e, di sistem ini kan ketika kita bersponsor kita orang langsung ya kita sponsor kita, kita dapatkan konsep nasional dalam hal tersebut tamu tamu kami langsung di e, setiap fasilitas yang ada di sini terutama hari ini ya jadi ada satu yang namanya konsep nasional dengan Bisa, saya, saya ini, ini saya informasi guru saya yang saya berikan ini, seperti saya kita. Terima kasih. I don't mind. Ya, untuk gabung Itu kita Bapak semua yang atas Mohon maaf. Amam. aja. YouTube gitu. <lihat> puas? kurang ukur.. aja. Aku udah kuliah di Indo, seperti ini. Iya, hahaha. Pak Herbal juga nih, herbalis juga Ini enggak dapet, ini aja lah <tuk> juga Pak Tunggu terlalu dengan Bapak Patry <tuk> Angkatlah produknya masih ini Pak Masih apa ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam ya <tuk tangan> Alhamdulillah Bapak, kalau ada 209 saja ya? asetnya rokok ini Bapak campurnya. Oke, alhamdulillah Pak, tentunya taruh di sini. diminum, Pak. Ini ya, testimoni juga ada banyak, Pak. Ya makanya saya bilang tadi perlu danan danan seperti ini. Uh, kita perlu, oh, teman, ya. videonya, <tuk> ini, ini nanti juga saya masukin yeah. Saya share Karena ke grup, apakah semuanya? Tuh. Nanti ada di semua orang bisa <tuk> <saya> tahu ya. <tuk> ya. Ya, ini juga nanti saya alhamdulillah ini saya dokumentasi. Saya sudah Bapak ada di grup bisa lihat presentasinya. Memang, sebenarnya sih di grup sudah ada ya, Pak, cuman enggak ya, itu kalau kalau ini kan dalam rangka perdana ya, Pak ya. Oke. pembicaraan saya hari ini adalah tentang penilaian proses. Artinya saya akan menjelaskan tentang prokannya Tentang Tentang tentang Satu persatu juga buka buka Kalau selepas Cabe Sekali makan kalau makan, ya? makan ya kan. Makan jeruk ya harus makan enak. kita bedah dulu sebenarnya I want hanya yang kan anak kecil berbeda dengan anak mungkin itu satu piring besar makanya satu piring kecil konsumsinya dibagi empat Namun orang dewasa ada yang konsumsi satu tahun dan satu hari. Satu pagi satu sore Ada juga yang mempunyai dua pagi dua nasihat dua sore Ada juga yang tiga pagi Tiga setiap dua sore ada yang Diga pagi di nasihat dua sore Lalu kita pemerintah Sini Tentangnya protesi Ketaknya yang berbeda beda solusi itu dengan kondisi kita. Kita akan kita harus stamina cukup Kita akan bisa enak lagi gitu. tapi ketika sudah sakit, kita makanya harus pagi dua sore juga. Kalau nggak bangun, bangun bangun Pak? Nah ini Bukan bangun itu tapi enggak bangun ini semua tidur. dan mengawal kereta satu motor ya. untuk berdekat di sana tapi mereka juga merasa senang dibekali dengan uh, persiapan stamina. Alhamdulillah dan juga anak saya juga ada juga Jangan sangat hati untuk saya juga ada kesaksiannya yang umur satu tahun gembal saya kasih juga suarakan jadi menjalankan jadi sebelum pesanan tes ke Diri saya, Insya kebetulan istri anak itu lebih membutuhkan kesehatan ketika berupa rumah sakit. Saya bilang jangan tunggu, Pak, nah, aku akan mencoba dulu dengan saya. Nah, nanti kalau sudah, sudah bisa, baru sampai sekarang mau ke rumah sakit. Dan saya nggak sampai ke rumah sakit semua dengan produk lalu tidak bisa disebutkan dengan Allah melalui dalalah itu banyak terkait saksi ya nah sekarang kita uh, yang kedua yang kedua adalah tentang reseller reseller ini ada yang suka berkualang nah, Kalau kita suka berkualang Maka kita selalu Berjualan Iya yeah, kan Kalau oh, akan menjaduin. Kenapa Salah satu suka berkualang saya ini Dia akan terus terus sudah sering Selalu Rampung satu, hentinya seratus ribu, Satu, satu paket, Dari perusahaan, 100000 lagi transfer 100 lagi Ditambah lagi Kan? itu, ya. jadi kalau kan sudah kan, anak ada tidak dan tidak harus kalau kelepas, tidak harus panjang. Selama itu sudah bisa kita. Ini tentang rasakan, kalau kita berpunuh, Jadi konsumen sudah kita berpunuh, kita berpunuh, Terus sudah. sudah Sepertinya network ya. Network adalah dengan Kenapa Saya sendiri Sudah perlu Saya Karena sudah banyak Jadi ini Adalah network Bagaimana network sampingnya yang itu, kalau bagus Kalau bagus, oke. Yang kedua, bagus atau tidak? Kalau kita bagus, ada Kalau kemudian misalnya oke? Tapi di No kalau ini no way kita bisa Oke Ternyata di seraget ini sangat Masuk akal semua kalau untuk sistem tiga tiga botol, satu botolnya dua tiga Berarti kita ribu satu tiga botol. Berarti untuk langsung tiga nanti setelah kita voting dan belajar akan ada pelajaran dari perusahaan selanjutnya bu bukan dari perusahaan dapat dari pengumumannya dapat dari pembinaan dapat jika itu ini langkah langkah kita terus diwaspadai perusahaan ini sangat baik sekali perusahaan konsep yang ada di perusahaan ini untuk pertama mobil itu satu jadi habis satu adalah paket satu paket dikumpulkan seri seribu kali kita dapat mobil gratis dari perusahaan. Nah pada saat ini kabar kita selain dari tidak Berapa? Cukup ada 175 di, sini, 175 di kanan, Itu juga dapat mobil, perlu Bapak semua. Ya, ya. Berang, berang. Ringan, ringan. Ringan, ya. Nah, nanti di om kita bahas lagi Dari rumah, dari rumah, dari esker, Sekarang kita bahas lagi supaya Pak, kita rasa hanya Supaya Pak Yang jauh dekat Yang malas jadi hadir Gitu Saya Berbisnis di mana tetapi Banyak berbisnis Gak mau Ya kan? Kenapa? Kalau jalannya jalannya tahu Bagaimana jalannya? Nah, disini Kita itu tentang kita tahu, begini Mendapatkan begini Mungkin dikomen <mur> nah, <to> kita ada begini. Kadang-kadang kalau nawarin donat ada tadi semua. masih ada gini Sudah. Bonus transfer lagi Pak, mari ini baik. Kita bonus dia, kau tahu. Jadi, tahu, tapi saya tahu. Oke, jangan terus semangat Iya, apalagi saya kawal semua sakit. namanya saya tahu. saya tahu. Saya Nah, ya, ya, ya. ya Bapak <t' pops wedge> yang, ya, yang, ya, uh? yang sebelah Ada ya. Bukan masa harus karena ya di Bapak di Bapak di mana posisinya kasih sendiri saya ya saya amin selatan di Sukabumi. Sukabumi balik lagi Cianjur, Jawa Selatan. Saya sampai lima sama satu kali. Kalau tidak kiriminkan sebuah semangat, mungkin tidak bisa seperti itu. Singkat cerita, Pak saya bicara dengan seorang founder ya, Pak ya. Karena founder ini adalah sahabat saya. Sekitar tahun saya kumpul dengan beliau di daerah Rumah Makan Padang Kalibata. Dan beliau pun saya saya, "Cuk, gimana nih?" Karena biasa saya mengajak lancur di seperti itu Gimana kalau gimana tiba perusahaan dari udah kalau kalau jalan-jalan -jalan aja, saya bilang pokoknya kira-kira begitu ya, ya Karena saya kumpir, pribadi saya, aja. saya laki-laki yang memakai buka-bawang jalan utara Jadi sekolah SD sini, SP sini... Mumpung dari, di sini, protes Jadi saya asli orang jalan utara Jadi lagu ini nanti, ini Sanjung, saya cinta Tanjung. waktu ketika kecil, saya pernah punya impian, Jakarta yang kali ini menurut saya itu ya Adakah uh, Jakarta Selatan, Mama saya itu Pak Toledri, salah seorang pejabat di Kedarka Meneguhi Beluraman itu punya pecah pecah makanya dari situlah saya memang pernyatakan kembali ini merintis lagi sejarah, alasannya lahir di sini besar di sini sekolah di sini semua semuanya di sini, tapi setiap manusia punya perjalanan hidup. Nah perjalanan hidup saya mulai tahun 2003 saya ada di wilayah Tanjung Barat di selatan. Luar biasa. Seperti itu ya pak ya. Tapi ya. teman-teman. manusia organ kita cantum balung hija hati hmm. Nah seperti itu mungkin kalau seandainya kita Kita bisa sosialisasi produk ini ini bisa dilakukan kapan saja kemana saja dimana saja yang penting bahasanya buka mulut uang masuk gak buka mulut jalankan uang dia buku gak akan masuk Kira-kira seperti itu ya biar. ini tips dari saya Hai. untuk mengenal untuk bapak berapa supaya memperkuat untuk jangan tertahan saya lahir di sini saya pengen di Jakarta, ah. ya, warahmatullahi wabarakatuh amin itu yang utama yang tadi diminta tadi nih pak testimoni nya ini habis casannya habis harus dicas lagi <tik> ya, Gak usah <bisa> pakai kenapa pegang aja oke mungkin <tik> <tik> waktu juga sudah sudah ya ini? Mungkin saya itu Di ini saya sudah berjalan bergabung di saya sudah dapat anak. saya juga sehat Dan untuk jangka panjang kota ini sangat bagus 11 Bukan testimoni di video-video yang ada tapi saat sendiri dengan <tuk> anak-anak yang punya masalah <tuk> berbeda. Musuh, yang berbeda Itu saya ya, di sini Yang ada kita ini sangat lalu Pak, Pak Ya, ini, Pak Nah permasalahannya testimoninya Pak dibagi-bagi sebotol ini. <tik> <tik> itu perlu dulu. Testimoni itu tidak Testimoni ini Bisa dimakan satu selesai, yang Bagaimana kita jalankan sampai kemampuannya kita, Kalau bisa dimulai <guluh> ini <tuk> saya siap mengikuti satu-satu ya, setelah makan. Siap, nah itu bagus. Yang <tuk> terpenting <tuk> adalah ilmunya, ya kan? Satu putian hari ini susul saya butuh lagi dari mana? Sekarang kita tidak jalan ke distriknya. Produk kita di rumah selain di setiap bulan untuk pelajar sudah cukup, ya kan? motor kita kerja sudah disiapkan, juga, Jadi saya belajar, mandai, ada, menara, ya. ada ada mau apa adanya. Ya, apa? Ubat, saya bertanya sedikit dari yang paling memang itu la 3 bapak kalau misalnya dari april ya, bapak dari april ya, ya? April, April? sudah dua kali ya, ya? ya, kita sudah terus ya pada sudah salah itu pasti keluarga kita ini keluarga kita sendiri keluarga kita, kita, kita jadi keluarga kita, kita, kita jadi keluarga kita. Kita kan kesalahannya dua piliwatan, dua. yang aja, pilih aja, pilih dua, dua ok <tose> <tose> ada kalau selamat maka saya itu masih semangat pak Enggak lelah, semangat Semangat Apalagi ada gratis Terima terima kasih. telah <laughs> mau tapi kalau <laughs> ada keperluan lain <laughs> acara sampai di sini hari ini warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bisa ini Ustaz di Ustaz, Tersadi. Ustaz, Tersadi. Ustaz Tersadi. Ya, ini dia selalu doa itu. mana? Dapat, ya, ya? Oh, dapat. dapat. dapat. dapat. Ya, ini dua, taruh sini, taruh di dalam. Masuk dulu. Nah gitu show a tia